Selamat sore teman-teman semua. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom Meeting ini untuk kuis besar, untuk persiapan kami UTS di minggu depan. Kiranya kok yang menolong kami supaya kami bisa mengerjakan soal ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus itu salia. Ya. Amin. Baik, teman-teman kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Silahkan dinyalakan kameranya ya. Yuk lihat ke kameranya ya teman-teman. Tiga, senyum teman-teman 321 kita akan akses ke morning jangan lupa untuk presensi terus kita hari ini di pertemuan 7 Kuis besar minggu depan kita UTS teman-teman pas UTS diminta kehadirannya jangan terlambat karena instruksinya hanya di awal aja jadi ini quiz besar kita kita akan melakukan transaksi untuk rangkuman materi ada di materi 7 ada quiz kecil juga sama ada assignment. Nah, yang quiz besar kita itu dikerjakan di assignment ini. Tapi berkelompok, teman-teman. Di sini sudah ada instruksinya. Untuk quiz besar itu, kita akan kerjakan selama 60 menit. Berarti kalau sekarang jam 15, selesai di pukul 16, teman-teman akan membuat skenario transaksi. Jadi betul-betul transaksi pembelian dan penjualannya itu skenario yang ditetapkan oleh kelompok dibuat laporannya lengkap apa yang jadi skenario teman-teman apa yang dibeli apa yang dijual lalu lakukan transaksi nah di sini saya kasih minimal tiga barang dari ini kan di kelas ada bertiga ya berarti silakan ambil satu barang dari uh, Mahasiswa A, satu barang dari mahasiswa B, satu barang dari mahasiswa C. Jadi nanti total di satu transaksi itu ada tiga buah barang. Bebas pilih yang mana. Yang pasti kode yang dipilih harus ditulis di skenario. Terus, vendornya pilih salah satu aja Dari teman-teman bertiga, pilih salah satu vendor. Mau pakai vendornya siapa? Yang pasti tulis di skenario anda transaksi pembeliannya ke siapa. Nanti pas sudah ada di stop, teman-teman jual ke customer pilih salah satu customer dari kode teman-teman bertiga. ya Tuliskan juga di skenario-nya. Jadi teman-teman jelas transaksinya mau beli ke siapa, mau jual ke siapa. Nanti silakan dituliskan bebas, mau pakai Google Doc atau Google, uh, Google Sheet boleh, mau pakai Google Slide boleh, terserah teman-teman. Nanti dikumpulkannya ke satu drive, saya akan share buat teman-teman semua, upload di situ. Terus di akhir mohon dituliskan pembagian tugas selama teman-teman kerja kelompok, itu pembagiannya seperti apa, dan foto bersama seperti itu. Apakah sampai sini teman-teman jelas?